Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglicious Dimana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, comment share, dan subscribe-nya Dan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting. Alhamdulillah Jumat berkah, semoga selalu dalam melindunganmu ya Allah. Sehat sehat sehat, Amin. Makasih RS RSU Bunda Margonda. Seminggu dua kali swab antigen sekeluarga. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada beberapa foto yang menunjukkan di sini keluarga Ayu -Ting, Ting sedang di swab up antigen. Di sini ada Ayu Ting Ting dan Billkit juga di sini di swab antigen ya. Dan juga di sini ada Shiva Shiva. I'm Kemudian di sini ada Mom Iti dan juga tidak lupa ada Ayah Ojak beserta di sini yang selalu menemani Ayu Tinting ya di sini ada Nurul Rager Rostami dan di sini juga ada sahabat dari Ayu Tinting nih yang selama seharian penuh ditemani oleh dia. Semoga keluarga Ayu Tinting sehat selalu karena setiap 2 minggu sekali selalu di tes wet antigen ya. Sel sudah dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat dari Haji Siti Rumi. Semoga Ayu dan keluarga sehat selalu Amin ya Detul 2828 Bismillah sehat selalu ya Ke Ayu Ting Ting yang baik hati bersama keluarga tercinta dan, dan kedua orang tua yang selalu dibuat bahagia juga <laughs> Amin ya Rabbal Alamin. Love you Cinta untuk Ayu Ting Ting Kemudian juga di sini datang dari sahabat angka sabali 20 Sehat selalu keluarga Cemara Sehat selalu untuk semuanya keluarga mom Aiting dari titin 5425 kemudian dari rahim Syek 96 sehat selalu Umi dan keluarga love you. Bilkis pinter banget ya, aku aja takut, teswe, mariam miselinia Amin, semoga semuanya diberi kesehatan dan kebahagiaan Love you dan mohon maaf kepada keluarga Ayu Tinting Love you untuk mom Ayu Tinting juga Dan di sini juga dari sunaria, sunaria 3382 Semoga ibu Ayu dan keluarga selalu sehat, happy, berkah, selalu bersyukur Amin, ya Allah, love you dan sehat-sehat ya Ayu dan keluarganya. Semoga apa yang kamu ingin di tahun ini segera terwujud. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih doanya, Atira Kemudian dari Radit, Radit satu Amin, amin ya Allah. Sehat selalu, Ibu, bertahta keluarga. Love you untuk Ayu Tinting dan seluruh keluarga. Terima kasih doanya, Radit, Radit satu-enam satu Tela Marisa 92 selain Salpok sama Pela-Pela di lemari Salpok sama kecantikan natural Bu Ayo love you Mimin doakan semoga Ayu Tinting -ting, Beserta seluruh keluarga diberikan selalu Kesehatan dimudahkan rezeki Dan dilancarkan segala urusan Dan pekerjaannya Saya selalu juga Untuk Bilgi Syufa dan Umi Tentunya semoga diberikan Kebahagiaan selamanya Jauhkan dari para fitnah netizen Yang selalu memberikan stigma Stigma yang negatif dan Mimin men doakan semoga di bulan ramadhan ini semua yang benci dengan Ayu Ting Ting bahkan semua keluarganya diberikan keberkahan dan dibukakan hatinya agar membuka hati matang-matang dan lebar-lebar agar bisa melihat kebaikan yang ada di sisi Ayu Ting, -Ting. dan meninggalkan postingan mom IT mengenai cek swipe up Ayu Ting Ting berserta seluruh keluarga di sini mimin akan memberitahukan skedul dari Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting tidak hadir ya di acara pas buka, tapi akan hadir nanti malam jam 19.00 waktu Indonesia Barat Live Sofi di RCTI dan akan hadir lagi jam 21.30 di acara lapor, Pak. Pastikan semua sahabat nonton acara live Shopee Ramadan ya, nanti malam jam 7. Waktu Indonesia Barat, jangan sampai terlewatkan ya. Nanti malam, Ayu ting, ting ada di Big Shopee Ramadan, pastinya akan menghadirkan bintang tamu yang spesial juga nih. Ada Haji Roma Irama, ada pasangan terfenomenal dan terviral di sini, ada pasangan Al dan ya. Pastikan semuanya nonton di Shopee nanti malam jam 7. Karena ada Ayu Ting Ting Haji Roma Irama, dan pasangan terfenomenal. Aldin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari Instagram Story Ariel Saloka dua jam yang lalu foto bersama dengan Ayu Ting Ibu Ayu yang rendah hati begitu. caption yang ditulis oleh Arya Saloka di Instagram Story-nya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan Mas Ali yang baiknya para Ariel Saloka di sini dua-duanya sama-sama memuji kebaikan ya. Arya Saloka memuji bahwa Ayu Tinting sangat rendah hati dan Ayu Tinting memuji juga Arya Saloka baiknya parah. Wow, di sini dua-duanya sama-sama memuji dan di memang keduanya nanti malam akan disatukan dalam satu acara ya. Jangan lupa sahabat semua nonton nanti malam ya. Shopee Big Ramadhan dan ini adalah persiapan Ayu Tinting di Big Shopee Ramadhan nanti malam. Wow, sudah tampil duluan ya. Bekerja sama dengan seluruh penari semoga sukses selalu ayo tinting acaranya nanti malam dan di sini juga ayo tinting Sama Pak Haji Roma Irama ya sedang latihan buat acara nanti malam. Mimin doakan semoga acaranya sukses selalu dan lancar. Amin ya robbal alamin. Yansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Tetap semangat Queen. Semoga acara dilancarkan ya dan best team love you ayo tinting Krisna Fahreji Mimin juga mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Acara nanti malam ya. Live sofinya semoga dilancarkan Amin ya Robal alami dan menginjak berita selanjutnya di sini ada berita terbaru dari akun Instagram Ayu Tingting. Wow sangat bahagia dan senang sekali Ayu ya, Ting bisa foto bersama Amanda Manopo dan Arya Saloka. Di sini Ayu Tingting menuliskan ya Allah rezeki banget ketemu mereka dari awal muncul mereka berdua udah kita ngefans banget deh ah. Begitu tulis Ayu Tinting -ting di akun Instagram pribadinya terlihat sekali ya senyum wajah Ayu Tinting dan Arya Saloka sangat gembira bertemu satu sama lain karena Ayu Tinting memang sangat ngefans banget nih sama Mas Ali acara atau di filmnya yang sangat fenomena di sini juga Ayu Tinting foto bersama Amanda Manopo pasangan suami istri yang sangat fenomena di ikatan cinta bertemu dengan Ayu Tinting sang pujaan hati wow pastinya nanti malam acara hanya akan seru abis nih ya karena yang mengidolakan ketemu dengan sang idola. Wow luar biasa. Dan dari akun Instagram Heavy Galeri 25 catatan story. Masal ibu Ayu yang rendah hati. Bu Ayu masal yang baiknya parah untuk pertama kalinya kepoin Story Mas A sekian dan terima kasih hidup jangan lupa nonton guys nanti malam ya jam 7 waktu Indonesia Barat dan di sini juga dari Winnie War War dua idolaku foto bareng moodbuster bumi keren foto bareng Syahr mirip banget baru tahu ya Ayu rendah hati banget sampai ke dasar-dasarnya hahaha Kemudian juga dari Cynthia Marini, storynya Mas Al, Ayu Tinting -ting yang rendah hati dong, kita aja yang lihatnya seneng, apalagi Ayu love you, Ayu Tinting. -ting. Mimin ucapkan selamat sekali lagi untuk Ayu Ting yang hari ini bisa berhasil bertemu dengan sang idola, Mas Alia, yang baik dan parah banget. Baiknya, doa terbaik untuk Ayu Ting dan semuanya. Semoga dilancarkan. Amin ya Rabbal 'Alamin, dan menginjak berita selanjutnya nih ya. Di sini kita akan melihat sedikit gambaran acara Brownies TV tadi siang hari Jumat tanggal 30 April 2021 di penghujung tanggal bulan April ya di sini ayu tinting -ting kehadiran bintang tamu ada Epi Masamba kemudian juga ada Mad Raja, derita Effendi yang suaranya selalu menggelegar seperti kita tahu legendaris penyanyi yang satu ini selalu mengudara di setiap harinya ya. Karena suaranya memang sungguh luar biasa. Oke sahabat, itulah gambaran kegiatan ayu Ting Ting di acara Bronis TV hari ini ya. Jangan lupa saksikan terus Bronis TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kembali hari Senin depan para sahabat semua di bulan yang baru. Happy weekend untuk semuanya. Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa saksikan Ayu Tinti jam 7 malam hari ini ya di Bilsofi Ramadhan bersama Aldan Juga ada bintang tamu spektakuler yaitu Raja Dangdut Roma Irama. Jangan sampai kelewat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Happy weekend untuk semuanya Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh